Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, berjumpa kembali di channel Mama Isaputra guys Oke, konten kali ini yaitu ke desa Rasau ya. Gimana desa ini e, beda ya dengan desa kemarin, yaitu di kecamatan Renah Pemenang. Ya, untuk ikonnya bisa dilihat di belakang saya. Inilah ikon desa Rasau B2 ya. Kali ini saya akan mereview uh, suatu makanan, dimana makanan ini adalah makanan yang uh, bisa dibilang lumayan uh, mantap dan lumayan pas di kantong ya teman-teman. Oke okay guys, uh, kita nanti ke sana guys. Nah itu warung mbak Mba bibit ya terkenalnya di sini warung sate mbak bibit. Nah ini nih, ini. ini warung mbak bibit ya guys yuk kita sana yuk kita review kulinernya oke okay. Oke okay, disinilah kulinernya guys yuk kita pesan guys Oke okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa kembali di uh, channel Bama Isaputra. Putra Oke okay, guys, di kesempatan kali ini saya ada di Desa Rasau tempatnya Di Desa Raso, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin Oke, okay. kita kali ini icip-icip uh, satu kuliner Dimana kuliner ini yang lagi hits di b tentunya Apa itu? Ini dia Sate kacang, sate-sate hati guys, oke okay guys kita coba dulu, kita coba dulu guys, Bismillah. Untuk rasanya mantap guys, dia ada pedasnya, ada gimana ya, dikasih cabai ini dia cabainya, segini dia cabainya, cabai utuh namanya, terus dikasih lagi uh, timun ya guys ya, jadinya rasanya uh, pedas, gurih manis <laughs> oke kita coba lagi <coughs> pedas guys mantap wow untuk teman-teman yang pengen tahu tempatnya gimana ini di depan itu ya di depan lapangan di Sarasau tempatnya di itu di warung mbah bibit ya warung sate mbah bibit ini bukanya jari jam 12 sampai sore jangan lupa untuk yang penasaran buruan coba kesini Jadi guys uh, Untuk Teman-teman yang pengen nyobain uh, Ini sate Ini sate tuh sate kacang Bumbunya tuh bumbu kacang Terus Dagingnya dia daging ayam guys nah, ini. ini daging ayam guys paling jadi diding Kasih bumbu kacang guys Coba kita coba ya. Buh. Mantap guys pokoknya yang penasaran dengan sate mbah bibit ini buruan coba kesini guys ya. yang penasaran dengan sate mbah bibit buruan coba kesini barunya di depan lapangan poli desa rasau B2 kecamatan renah pemenang kabupaten merangin untuk porsinya guys Uh, dari 6000 sampai 10.000 ya guys Udah kenyang banget Oke oh guys mantap sekali guys wow. Jadi untuk teman-teman yang rekomendasi kuliner yang pengen di review kayak gini Silahkan Tulis di kolom komentar ya atau mungkin bisa chat saya via DM Instagram yang ada di media bawah sini nanti saya nanti silahkan DM aja ya saya akan review saya akan ke berkunjung di mana tempat yang ada di Kabupaten Merangin ini khususnya Oke okay guys kita hajar lagi Alhamdulillah Oke okay, guys habis guys gila nih mantap Alhamdulillah jadi guys untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan uh, subscribe dan bunyikan loncengnya jika teman-teman sukain video kayak gini atau konten kayak gini -kaya jangan lupa like komen di bawah dimana tempat yang bagus untuk di review kayak gini Oke okay, sahabat kuliner jangan lupa subscribe di channel Bambang Esa Putra oke okay guys mungkin untuk review review makanya hari ini next kita review lagi saya Bambang Esa Putra mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa